Saya Ami, Saya dari kelas A2 Kalian dapatnya belum doa Seluruhnya berpuasa Kalau belum bisa Kita doa sama-sama Ayo kita doa Bismillahirrahmanirrahim paneri itu sang taala sama berpuasa